Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Vidia Kitchen. Di video kali ini aku pengen berbagi resep bikin bolu kukus pisang raja. Ini simpel banget teman-teman. Kita nggak perlu pakai mixer, tapi bolunya mengembang dengan sempurna, lembut dan enak. Manisnya juga pas. Oh ya, yang aku buat ini versi yang nggak pakai mentega dan nggak pakai minyak goreng ya teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran gimana aku buatnya, tonton terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya kita siapkan 3 buah pisang raja, 150 gram tepung terigu, 2 putih telur, sejumput garam, setengah sendok teh soda kue, ini satu bungkus susu Dancow vanila, 150 gram gula pasir. Langkah pertama, kita haluskan untuk pisangnya. Aku pakai punggungnya garbus seperti ini ya teman-teman Kita haluskan Oh ya untuk pisangnya teman-teman bisa ganti pisang jenis lain Yang penting pisangnya ini udah mateng ya teman-teman Sampai seperti ini kita bisa sisihkan sebentar Kemudian 2 butir telur ini suhu ruang Kita pecahkan Kemudian kita tambahkan 150 gram gula pasir ini akan kita larutkan ya teman-teman Kita kocok Nggak perlu pakai mixer Ini kita kocok sampai gulanya larut aja ya teman-teman Kemudian semua bahan kering Kita akan ayak dulu ya teman-teman Ini ada 150 gram Teligu protein sedang Kemudian 26 gram susu bubuk ini pakai denko yang satu saset kecil itu loh teman-teman kita ayak juga Kemudian sejumut garam sama setengah sendok teh soda kue juga kita ayak Kita ratakan kemudian kita masukkan telur dan gula yang sudah kita kocok Aduk kembali Kemudian kita masukkan pisang yang sudah kita haluskan Kemudian kita aduk terus sampai pisang dan adonannya ini benar-benar tercampur ya teman-teman Oh ya buat teman-teman jangan lupa subscribe ya Karena insya Allah di channel ini aku bakalan share masakan sehari-hari ataupun kue yang mudah-mudah banget lagi ini loyangnya ukuran 18 ya teman-teman udah aku olesi sama minyak goreng dan sedikit teligu biar nanti nggak lengket kita ratakan kemudian ini kita hentak-hentakan sebentar kemudian ini siap untuk kita kukus pastikan ini kukusannya airnya udah mendidih ya teman-teman kita kukus selama 25 menit pakai api sedang, cenderung kecil aja ya teman-teman Alhamdulillah bolu kukus pisang rajanya ini udah mateng, udah mengembang sempurna cantik banget teman-teman meskipun bahan-bahannya sederhana dan cara buatnya juga simple, nggak pakai mixer ini benar-benar wajib kalian coba, rasanya enak Teksturnya juga lembut berserat gitu. Buat teman-teman jangan ragu untuk mencoba Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai Sampai ketemu di video selanjutnya